berapa kali? berapa? I'm <laughs> not Ya, bah ini perkenalkan ini fisioterapi Gilbar FC Jadi pemain-pemain cedera Diurutnya di sini nih gratis ya. ya kan. Ya perkenalkan namanya bah Pak Mamat. Pak Mamat ya. Ini Pak Mamat ini udah berapa lama nih bidang di fisioterapi ini? Kita mah dari kecil. Dari kecil udah. Tuh belajar belajar dari mana bah bisa ngurut Darang dari Kong ya. ya. ya, ya, ya, ya, ya. <tik> Awalnya itu kepikiran enggak sih bah untuk jadi tukang urut itu? Emang dari Kong suruh urut. Urut ya. Tapi rezekinya bagus aja ya, Bah. Yang ya, mana nih? Yang nongol. Jadi enggak nih. Selama Bang urut nih, Bah, udah megang orang yang bagaimana nih, Bah? Yang paling susah diurutnya dulu Ada enggak bah apa lagi, blindar, blindar Coba bisa tahu urat-uratnya, insting dari tangan apa gimana, bah? Ya dari kalau bisa kena ini ya oh, urat-uratnya. Ya. Kan urat itu kan nggak kelihatan ya, tuh, bah? Ya. Nah, ya, itu. Oh, bisa lah ya. Berasa ya, ya, selama megang pemain gilbar nih, bah. Ada momen-momen paling sedih, nih, bah Untuk menurut ya. momen yang momen yang abah inget nih, kenangan-kenangan, kenangan yang abang abah ingat nih. Oh, itu patah, tangan. patah tangannya Siapa tuh, bah Nama pemainnya kenal nggak? Ini <tik> eh, ya, ini ya, kan. oh, iya. itu bah pas tangannya kan remek tuh bah kaget sih bah <tik> Kaget nggak sih pas dibawa gitu ya, Tapi alhamdulillah pemainnya juga udah bisa main ya bang. Ada lagi bang yang paling ngeri gitu ngurut pemain Gilbert lah. Wah nggak ada lagi kes... nah Nih bang, kesan, kes, pesan, pesan, pesan Abah nih bang. Dengan tahu tim Gilbert itu dari mana nih bang? Dari <Tisanker> wow, Dian, ya. Wada, itu dari kecil apa? Ya, Di sini ya, Waduh, dulu ini. <tisanker> Gua fokus ini. Pesan, <tisanker> Pesan untuk tim Gilbar nih, Bah. Ada nggak Bah? Yang mau disampaikan untuk tim Gilbar ini nih. Semoga makin berkembang semangatnya. Maju, Terus maju terus, Bah. Ada lagi, Bah? sehat biar sehat ya, ya ini karena orang ini sangat berjasa orang ini Pak Mamat ini ya. sangat berjasa bagi tim Gilbert FC seneng gak sih bah ba? ada seneng ada dukanya sih ya. selama ya. jadi tukang ini fisioterapi ini seneng, seneng ya enggak ada dukanya sama sekali Pak yakin ya oke boleh enggak, bah abang ngomong ja, satu lumpas. untuk dukung channel Kilbar FC ini ya bisa nggak bah ya ngomongnya ikutin saya <tukyan> ya. jangan, lupa. <t inspires> jangan lupa jangan lupa jangan <tosarlos> ya jangan lupa jangan lupa tonton saya tonton Jayah, di channel Kilbar official you jangan lupa jangan lupa like like, like komen and subscribe. Ya, yeah, <laughs> Gilbar FC. Yo reaksi. Gilbar FC. Gilbar, Gilbar, Gilbar. Gil. Gilbar. FC. Bersatu. Oke. Okay. <laughs> hai Sabar, sabar, sabar.